Ready for the Five, four, three, two, one, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Intimas Motor. Oke okay guys, sekarang kita mau coba servis Infus di Yamaha X Max. 250 cc. Oke, okay, langkah-langkahnya apa aja? Tapi sebelum lanjut di video ini, tolong dinyalakan dulu lonceng notifikasinya dan subscribe. Oke, okay, guys, sekarang saya udah bersama Bang Isnan. Oke, okay, Bang. Ya. Yeah. Oke, okay, cairannya kita pakai 25 ml ya. Oke, okay, kita tuang cairannya. <tuh> ya, kira-kira segini kalau jalan letakkan ya. botol ini ya oke terus langsung bang kita pasang Tuang ke tabungnya ya tabung infusnya oke jangan lupa sebelum nuang, kalau belum dimasukin ke injekernya jangan lupa ininya ditutup dulu kerannya. oke lanjut sip nah kita tutup Oke terus kalau kayak gini apalagi nih bang Oke selanjutnya kita masukin masuk anginnya ya, anginnya. ya. Ke anginnya. nah Terus ini kan ada jarumnya nih ya Jarumnya kita setel dulu buat ke motor X-MAC ini Kita pakai di anginnya itu sekitar 45 Kalau motor-motor kayak N-MAC itu paling kita pakai 40 Vixion gitu yang kecil-kecil bisa pakai 30 Kalau ini kita pakai 45 aja cukup Oke ini ada kerannya, kerannya kita angkat Angkat, putar ke kanan bang Nah ya. Terus Nah dia Jarumnya bakalan naik Kalau ke kanan itu dia besarin anginnya ya Tapi kalau ke kiri itu nutup Oke okay. Terus bang kita lagi Nah oke okay, cukup Nah oke kalau udah kayak gini, impusnya nih udah ready nih, udah siap buat di di di motor ini ya. Oke, langsung aja bang, kita buka joknya bang. Oke, udah buka, masuk. Kita buka selangnya ya, selang ininya buat masukin infusannya selang infusnya. Oke. Okay. Nah, satu lagi di motor Rex Max ini ada kancingan. Nah, ada iya, kancingan. Kancingannya juga. nih aja lupa ya hati-hati. Kancingan ini buka, pelan. pelan Terus di sini ada clip. Clip nah, ini banyak. atas bawah. Di sini okay. sama di sini. Okay. Kita tekan. Kita okay. tekan aja, pelan-pelan. Terus kita tarik Wow nah, okay. nah ini juga kita keluarin, kita simpen. Dipasang, nanti pasang lagi. Oke okay, langsung kita pasang senangnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sebelum itu jangan lupa sebelum kalian nyalahin motornya itu songket full meter itu harus dicabut dulu ya. Ya. Yeah. Dicopot. Oke. Okay. Nah, ah. Oke. Okay. Nah. Jadi kesimpulannya gitu kalau udah dipasang tabungnya dipasang udah semua. Nah jangan lupa di sini. Di sini kan pulpamnya masih masih aktif nih. Nah soketnya kita copot dulu. Nah, nah di sini ada baut sepuluh. Bautnya. Kunci T10 buka. Nah bautnya cuma satu. Nah ini kita tarik aja pelan-pelan. Ya, tarik. Nah, nah di bawahnya ada soketnya ini ada. nih. Nah. nah, ini songketnya ya guys Nah, itu ada songketnya kita nah. buka dulu biar puluh nggak gak aktif saat kita nginpose Oke, okay? jadi kita nggak nggunain bensin ya di motor ini Tapi kita pakai cairan khusus buat pembersihan di ruang bakar ya Oke, okay. nah, ini pencet aja ya di sini Oke, okay, dipencet tarik Tarik perlahan. Nah. nah Oke, ini songketnya ya. kita copot dulu Oke, habis itu kita kontaknya kita koloni oke oke okay. okay. kita tunggu cairannya sampai habis nanti cairan itu habis motornya akan mati sendiri oke okay, mantap nah oke okay guys nah ini motornya udah mati lah mati karena dia cairannya habis dia motornya mati sendiri ya. belum kita cabut di sana kita cabut dulu selang anginnya ya. Oke kita cabut selang anginnya dulu ya. Oke. lalu kita pasang kembali kelipannya ini kita masangnya harus sampai masuk ya takutnya nanti copot sampai bunyi gitu nah, Oke, seperti itu posisinya ini. ya kayak ini uh -huh. teman, sudah masuk ya, udah kencang sekarang nah, yang bawahnya soketnya nah, kita pasang berikutnya songket full pumpnya lu kita tes dulu yeah. motornya. Sebelum kita nyalain motornya ini kontaknya kita on off 3 kali ya. 1 2 3. Nah, baru kita hidupkan. Oke, okay guys. Oke. Okay. Mantap. Ya guys, cukup sekian lah tutorial servis di motor x -Max. 250 cc ini, semoga bisa bermanfaat video ini buat kalian oke, jangan lupa like dan subscribe oke, salam, salam ya mas naki depan gas